Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi menjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang ramalan gemini di bulan Juli tahun 2021 namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Gemini di bulan Juli tahun 2021. Untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Gemini di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Gemini di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu KRI Pekerjaan Seorang Gemini di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara Seorang Gemini di bulan Juli tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan Seorang Gemini di bulan Juli tahun 2021. Pertama, supaya energi kepada kesehatan selanjutnya support energi kepada keuangan selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan selanjutnya support energi kepada hubungan asmara seorang Gemini di bulan Juli tahun 2021 jika support energi sudah kita dapatkan kini kemisanya kita mengambilkan kesimpulan ataupun memperkuat kawasan teramalan jadi Gemini di bulan Juli tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Gemini adalah seven of swords ataupun tujuh pedang. Secara umumnya, seven of swords itu diartikan ingin melangkah maju ke depan, namun mengingat-ingat masa lalu sehingga majunya akan pelan, yang dimana disini akan membuat perubahan pikiran serta akan berdampak negatif kepada kesehatan dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang gemini di bulan Juli tahun 2021, kesehatannya akan sedikit mengalami penurunan di mana di sini dikarenakan seorang gemini mendapatkan beban pikiran dari masa lalu yang membuatnya susah untuk move on, yang membuatnya susah untuk melangkahkan kaki ke depan, yang selalu membuat keringat kepada masa lalu. Di sini disarankan kepada seorang gemini baiknya lepas masa lalu dan langkahkan kakimu agar kesehatan lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of one secara umumnya Queen of one itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini mendapatkan beban pikiran yang dimana sini akan berdampak negatif kepada penurunan kesehatan yang dimana sini beban pikiran tersebut adalah seorang pasangan di masa lalu yang membuat seorang Gemini susah move on yang membuat seorang Gemini susah untuk melangkah ke depan namun di sini tidak tertutup kemungkinan dengan bertemu pasangan baru, soanggum Gemini akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. dan untuk kartu kesimpulannya adalah duhai priestess. secara umumnya duhai priestess itu diartikan mahir dalam situasi, mahir dalam apapun, mahir dalam inspirasi, mahir dalam mengelola pikiran. dan jika kartu duhai priestess kita gabungkan dengan kartu kesehatan soanggum ini di sini menggambarkan Sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang akan mampu menata kesehatan dengan melepas masa lalu, yang dimana di sini akan mendapatkan masa depan, yang dimana akan bertemu pasangan untuk menjadi pengobat kepada seorang Gemini, yang dimana juga di sini sumber masalah ataupun sumber obat pikiran yang ia dapatkan adalah dari seorang pasangan. Disini disarankan kepada seorang Gemini, baiknya fokus ke masa depan dan fokus kepada pasangan yang ada di depan matamu saat ini, dan untuk kartu keuangannya adalah dua pentakal ataupun dua koin secara menyatu pentakel itu diartikan proses kestabilan kestabilan akan terjadi dan ingin mengambil satu langkah yang dimana isinya akan terus berjuang untuk mendapatkan keuangan lebih bagus lagi Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang domini di bulan Juli tahun 2021 keuangannya sudah berada di dalam proses stabil proses kestabilan yang dimana sini tidak akan terjadi gangguan apa-apa namun di disini dikembangkan seorang Gemini akan mengambil satu langkah yang dimana sini bentuk usaha untuk mendongkrak meningkatkan keuangan lebih bagus lagi di bulan juli tahun 2021 dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini tidak akan untuk bertahan di dalam suatu keuangan yang stabil dan disini selalu ingin mengambil satu langkah selalu ingin mengambil satu usaha yang dimana tujuannya untuk mendapatkan income yang dimana tujuannya untuk meningkatkan keuangan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 akan mengalami proses kestabilan keuangan, namun ingin mengambil satu langkah, satu peluang usaha yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi, yang dimana di sini selalu didukung oleh orang-orang terdekat, -orang selalu didukung oleh pasangan ini sendiri, dan jika kartu berakhir kita gabungkan dengan keuangan seorang gemini di sini menggambarkan. Seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang mampu mahir mengatasi semua keadaan di dalam situasi apapun, sehingga di sini seorang Gemini ingin mengambil satu langkah yang dimana disini bentuk tujuan untuk meningkatkan keuangan yang didukung penuh oleh pasangan, didukung penuh oleh orang-orang terdekat Gemini sendiri. Dan untuk kartu karya pekerjaannya adalah Ace of One secara umumnya Ace Open itu permulaan awal mula ingin memulai ingin mencoba hal yang baru dan di sini menggambarkan dari pekerjaan seorang gemini tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di sini seorang gemini ingin memulai satu langkah ingin memulai satu usaha ingin memulai sebuah pekerjaan yang dimana tujuannya untuk mendongkrak kehidupan keuangan yang lebih bagus lagi dan di disinilah dikatakan cukup empat itu akan saling mendukung dengan kartu Ace one yang dimana disini keuangan sudah stabil dan ingin mengambil satu langkah satu usaha yang disimbolkan dengan Ace of One untuk meningkatkan keuangan finansial seorang Gemini lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2021 dan untuk support energinya adalah page of pentadol Jangan mempunyai peta tentang kualitas seorang anak, dan di sini menggambarkan seorang Gemini memulai awal yang baru, ingin memulai pekerjaan yang baru, ingin memulai usaha yang baru, dan di sini tidak tertutup kemungkinan akan membuka usaha yang baru. Yang dimana di sini seorang Gemini, ownernya, yang dimana di sini selalu didukung, didoakan oleh keluarga dan seorang anak, yang dimana di sini juga seorang Gemini mempunyai tujuan untuk bagaikan keluarga membahagiakan seorang anak Gemini sendiri. Dan jika kartu di plus kita gabungkan dengan karya pekerjaan surat di disini menggambarkan Sosok-sosokan Gemini merupakan sosok seseorang yang mampu berpindah-pindah pekerjaan Yang mampu melakukan pekerjaan apapun, yang mampu di dalam hal apapun untuk di dalam kategori dan pekerjaan yang dimana disini tujuannya untuk meningkatkan kehidupan meningkatkan finansial meningkatkan keuangan yang dimana disini tujuannya juga untuk membahagiakan keluarga membahagiakan anak dan selalu didukung oleh seorang anak dan keluarga Gemini sendiri dan untuk hubungan asmaranya adalah ten of cup ataupun sepuluh piala Secara umumnya Ten of Cup itu diartikan kita bisa membangun keluarga yang bahagia, bisa membangun keluarga yang sakinah, bisa membangun keluarga yang romantis di bulan Juli tahun 2021. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara sopan gemini di bulan Juli tahun 2021. Hubungan asmara berada di dalam posisi kebahagiaan, keharmonisan, kerukunan. Hubungan asmara yang dimana di sini seorang Gemini ini diprediksikan akan membangun sebuah rumah tangga yang dimana di sini akan tercipta kebahagiaan harmonisan hubungan asmara dan di sini kepada seorang Gemini yang single ia akan bertemu pasangan yang dimana di sini mendongkrak kesehatan yang dimana di sini akan membuat kesehatan seorang Gemini lebih baik, bagus lagi dan di sini seorang Gemini dan pasangan tersebut akan bertujuan untuk melangkahkan ke jenjang yang lebih serius yang dimana di sini akan Tercipta hubungan asmara yang bahagia harmonis di bulan Juli tahun 2021. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini yang sudah berpasangan akan mendapatkan pertumbuhan yang dimana di sini akan menjadi sumber kebahagiaan kepada Gemini dan pasangan Gemini sendiri. Dan untuk support energinya adalah King of Swords. Secara umumnya King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan Sesok seorang gemini akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Juli tahun 2021, yang dimana di sini seorang gemini yang berpasangan digambarkan akan mendapatkan keturunan yang menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang gemini bersama seorang pasangan. Dan di sini seorang gemini yang single akan bertemu seseorang, yang dimana di sini akan mendongkar kesehatan yang bertujuan untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia, lebih harmonis, yang dimana juga di sini didukung penuh dan didoakan penuh oleh keluarga, oleh orang tua Gemini, oleh orang tua pasangan Gemini sendiri. dan jika kartu Mai Prestis kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Gemini di sini menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang mampu mengatasi semua apapun permasalahan dalam kategori hubungan asmara sehingga di sini seorang Gemini akan selalu mencari solusinya untuk mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan, kerukunan di dalam hubungan asmara yang didukung penuh oleh orang tua. Didoakan penuh oleh orang tua, dan di sini seorang Gemini suka bertukar pikiran kepada orang tua Gemini sendiri dan orang tua pasangan Gemini sendiri. Dan untuk akar keberuntungan seorang Gemini itu berada di angka 7, 72, 21, 19, dan 92 Baik, mungkin cukup sekian dan saya tentang ramalan Gemini di bulan Juli tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya kata saya ucapkan wassalam.